Apakah puasa dapat meningkatkan produktivitas dan konsentrasi seseorang, atau sebaliknya? Apakah ada efek jangka panjang dari berpuasa secara teratur? Mari kita bahas secara tuntas di video ini. Pengertian puasa secara umum adalah praktik dari beberapa agama yang melibatkan menahan diri dari makan, minum, atau melakukan aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu. Puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Islam tapi juga umat agama lain seperti Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya dengan cara dan aturan masing-masing. Jika banyak kelompok atau agamais yang melakukan puasa, apa sih sebenarnya yang terjadi di tubuh kita ketika berpuasa? Tubuh membutuhkan pasokan energi yang diperoleh melalui makanan dan minuman yang kamu konsumsi. Gula atau glukosa adalah sumber utama energi tubuh yang biasanya diperoleh dari karbohidrat, seperti biji-bijian, produk susu, buah-buahan, sayuran tertentu, dan kacang-kacangan. Hati dan otot berfungsi menyimpan glukosa dan melepaskannya ke dalam aliran darah kapan saja tubuh membutuhkannya. Selama berpuasa, proses ini berubah. Setelah sekitar 8 jam puasa, hati menggunakan cadangan glukosa terakhirnya. Pada titik ini, tubuh memasuki keadaan yang disebut glukoneogenesis yang menandai transisi tubuh ke mode puasa. Melansir dari Medical News Today, proses glukoneogenesis ini meningkatkan jumlah kalori yang dibakar tubuh. Tanpa karbohidrat yang masuk, tubuh otomatis menciptakan glukosa lewat pasokan lemak tubuh. Ketika tubuh kehabisan sumber energi tersebut, metabolisme mulai melambat dan tubuh mulai membakar jaringan otot untuk menghasilkan energi. Jadi, puasa akan bermanfaat untuk mengontrol gula darah, mengontrol tekanan darah, menurunkan berat badan, Meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Dan dari psikologi puasa bermanfaat untuk Pertama, puasa meningkatkan kontrol diri sehingga melatih orang untuk menunda pemuasan diri. Kedua, puasa melatih kedisiplinan dan ketekunan jiwa. Jiwa yang dilatih untuk disiplin dan tekun bisa membuat hati merasa tenang. Ketiga, puasa melatih diri untuk merespon semua hal dengan lebih tenang. Dengan begitu, seseorang bisa menurunkan stres dalam diri dengan berpuasa. Jadi merujuk dari pertanyaan di awal video tadi. Apakah puasa dapat meningkatkan produktivitas dan konsentrasi seseorang, atau sebaliknya? Apakah ada efek jangka panjang dari berpuasa secara teratur? Dapat disimpulkan bahwa puasa memberikan segudang manfaat untuk tubuh, pasti Anda akan lebih produktif. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim dan silahkan tinggalkan komentar kamu di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like komen, dan subscribe untuk channel yang informatif agar masyarakat kita bermutu.